aja subscribe ya guys ditonton banget. Bas. Main game lagi. ya Bas. ml iya. di gratis sungai file apa nih? Tengah-tengah aku tengah. Sabar-sabar, Bas. Sabar, dia dengar. Uhu, uh, uh. sape, ces. Uh. Triple kusal. Tuh. Triple, Dih, mati. Ini pen, ini Kota entek. Nang bos. Nang make Boleh amat, nya puas. Enggak puas Apa kata sandi ini. Ora kata sandian. Boleh, kumpul. Or Ora pelit gitu mah. Asri mau emang. Yo, lanjut. Tuh sampai maningku, tuh ini kamu Ilham sama Faisal ya? ya pak. Hmm, ini ada titipan dari surat dari Guru PK. Main HP aja. Iya. ya. pak. Hmm. Aku, aku, apa aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, ini kan aku, sih iya kenapa aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Ay, shira, makinig ang On Sampai nah. Suka Oke, wes, lohun, terus mak kita nggak berangkat, maafkan telat. Tapi apa macam-macam nih sekolahan nih, yuk. emak orang pengen Faisal kayak nih film bocah kopra. Ya yeah, yuk. Yeah. Apa napa, lapek dosa nih waktu w. Ya yeah, ya, yeah, orang. Tuh, sal, gawat wanti umat juga awas ya sampai hmm. celok Pak Guru B. gawat sal. Iya bos kita ge. Amun celok kamu pasti Ornaiku duit jajan. Duh, kawat pun melak. Temen dinggon. Lah bareng kita nyiahan pasantren. Arene gosiin <laughs> nek ke batu re. Iya. Tuh. Cari strategi sal. Biasani sirmu otak ijer ni. Ani gosiin nek maka blinger otake. <laughs> <laughs> seru. Oh, setor. Berpikir gagi. Cepetan mikir sal. iya lagi mikir, malah asu muter-muter kuwon. Ganti bos, ini tak bisa gini Waalaikumsalam. Eh Ilham. Ya, Mohon maaf, ini maknya Ilham? Iya, Pak, mak saya. Kok kecil banget sih? Kok maknya kecil beda sama anaknya ya? Iya, Pak. Bapaknya yang bapaknya Ilham yang besar. Jadi begini, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu untuk datang ke madrasah. Panggilan ini dalam rangka untuk saling membimbing Ilham baik di sekolah maupun di rumah. Menurut informasi yang saya dapat dari wali kelasnya bahwa Ilham dan Faisal ini anaknya suka iseng, Bu di madrasah. Oleh karena itu, dalam rangka pembinaan, saya sebagai guru BK menghimbau untuk Maknya Ilham, bareng-bareng pantau karakter Ilham Karena kalau Ilham suka usil di kelas atau di sekolah Akan merugikan teman-temannya yang lain Tepes, hey, main game maning Oh iya iya sal, iya sal, Hah? Sal siapa Ham? Oh enggak pak, maksudnya emak Emak, salah pak Ngomong-ngomong, udah jam segini Pak Esal belum datang ya di jalan kayaknya pak Duh lama amat sih Faisal ini bisa dibantu nggak pak guru coba liatin di depan Saka. oh iya pak siapa apa oh, mak angin eh hang -hang. salah itu bukan disitu oh, maju rumah. boleh ke kamar mandi sebentar? Oh iya, silahkan ibu. Duh, oh, preman iya. genitin. Duh, kok nyelok maki bisan. Kan kita ngingetin tu keran emak tuh wacak. Ketahuan melebih gawat genitin. Wacak, oke lah. Du, preman genblas. Ibu iya. ketahuan begawat eh buat gara-gara sihir aja kacungku kacang udah gigi semit eh assalamualaikum pak. waalaikumsalam silakan masuk pak silahkan duduk ini ibunya Faisal iya pak, ini mak saya kok gede banget ya gak kayak Faisal oh iya pak, bapaknya yang kecil jadi anaknya niru bapaknya makanya kayak oh kebalikannya kayak ilham kok bisa ya Baju sama kerudungnya sama Jadi begini Bu, Kami sebelumnya mohon maaf Karena sudah mengganggu waktu ibu Untuk datang ke madrasah Pangehan ini dalam rangka untuk saling Membimbing Faisal Baik di sekolah maupun di rumah Menurut informasi yang saya dapat dari wali kelas Bahwasannya Faisal dan Ilham Ini anaknya suka iseng bu Di madrasah Oleh karena itu dalam rangka pembinaan, saya sebagai guru BK menghimbau untuk maknya Faisal bareng-bareng kita pantau karakter Faisal karena kalau Faisal suka usil nih di kelas satu di madrasah akan merugikan teman-teman yang lain. Oke, apa nih mau... <tuk> bos, aji ke bos nanti ya. Ini ketahuan <tuk> nih, <nanti>, bos. Ini <tuk> keren banget sih ibu ama anaknya nih tapi kok ada yang aneh ya? apa ya? nah sebentar, sebentar si ilham sama emaknya kemana ini ya? kok lama amat di luar? kok aneh ya? sebentar sebentar ilham sama emaknya mana ya? kok lama amat di luar? nih ah, pak udah pulang ilham sama emaknya apa? kok pulang sih? kan bapak belum selesai bimbingannya. Padahal, Bapak pengennya Faisal sama Ilham beserta emaknya datang di sini bareng-bareng. Kayaknya ada yang aneh deh, tapi apa ya? Maaf-maaf ya hai, maaf, maaf ya. dulu hai, hai, hai, hai, Assalamualaikum Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, dengan siapa ini? Barusan saya nemu surat di rumah Katanya Ilham dipanggil guru BK buat ke sekolah ya? Maksudnya bagaimana ya bu? Iya, jadi tadi Ilham pas berangkat sekolah suratnya jatuh Pas saya buka ternyata panggilan hari ini ya pak Maksudnya bagaimana bu? Oh iya pak, kopi pak, kopi Oh iya pak, kayaknya pak Sampur butuh ngopi biar tambah fokus Bisa aja, ibu Sebentar ya, saya bikin kopi dulu Apa? Bukannya Faisal sama emaknya ada di... <tuk> lah, kemana nih anak? Oh, Faisal! <tuk> tapi nanti kesini lagi gitu ya. yang kurang bagus juga itunya. ya kok gede banget ya. Kok kecil banget ya? Kok siap ra? Enggak defend enggak nih? Gimana? Eh, seru seru ya, serius seru ya. Ayo, sekarang lagi start. Moap. Iya, ini produk kedipan mata, kedipan Ah, gitu. Sip. Waalaikumsalam. Eh, Ilham. Salam ulang lagi. Oh, kok kecil ya? Beda sama anaknya. Iya, bapaknya Ilham yang kecil, besar. Eh mobil tangki. Uhum. <laughs>